Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Okay. puzzle, puzzle. AI with using words so, jadi pasalnya itu Mbak Mia kombinasikan dengan belajar bahasa jadi kalian akan menentukan pasal mana yang harus ada pada word ada puzzle itu Nah, dibagi 3 tim. Jadi dibagi 3 tim. Ayo coba puzzle. Nah, wow. ini kalau cross berarti sampai Kalau down bagi turun. Sampo tim 3. Nomor jawab 3. Mbak Mia akan tentok untuk nomor 1 sampai 3 ya. Oke. Nomor berarti bwan b e n c i -E l itu harus komplit oh yang kedua apa kira-kira yang dua daun daun daun daun daun itu dasinya leaf flip l e a f mau komplit nah pergi bukumu in your book number three apa nih number three koceng koceng cat k k c Covid complete putra dia. Oke. Number 1 this is the number from number 1 until number 3. Paham? Pak, Nah, itu Apa? Kira-kira ya. -kira. Ini apa sih? Bendera apa sih? Bendera. <tombara> bendera. Malaysia yani bendera gitu nanti. Oke. Okay. Kak. <tombara> ya pasti bisa, Mbak, Ah, ah. <tombara> Sama sama oh, iya, betul. Ayo besain sih bola apa yuk kita, okay. empat, Kali apa yuk? Tangga berapa yuk? atas. ad <laughs> oh kucing, ya. no. <disappointing> kucing, <transparen lyn dunk nosso> oh. apa kayak apa buku-buku mana bahu mana mari Everway Om, juga deh. karena wes yo sih oke garis lo oh. ah,